dan kita telah membahas agama dan kepercayaan Nah, video kali ini kita akan membahas tentang keamanan negara dan pertahanan negara Pertahanan dan keamanan negara Mari kita bahas dari sebuah pertanyaan Apa yang dimaksud dengan pertahanan negara? Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pertahanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintah negara dalam usaha untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan negara untuk mencapai tujuan nasional. Bagaimana tujuan nasional kita? Benar sekali. Tujuan nasional kita sebagaimana telah termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan keamanan negara? Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diprogramirkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 memiliki cita-cita sebagaimana yang telah diamatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea yang kedua. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Hal ini memuat suatu pesan tanggung jawab kepada seluruh anak bangsa ini. Yaitu pertama, persatuan dan kesatuan bangsa harus tetap dipelihara agar negara kesatuan Republik Indonesia tetap utuh. Kedua, kekuasaan tertinggi atas pemerintahan dan wilayah harus tetap dipelihara dan dijaga oleh seluruh warga bangsa ini dengan semangat cinta tanah air, rela berkorban, dan tidak kenal menyerah. Dan ketiga, di dalam upaya mencapai kemakmuran yang dicita-citakan mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan harus tetap dipelihara, dijaga, dan dilestarikan. Berdasarkan cita-cita tersebut, pembentukan suatu pemerintahan negara Indonesia sebagaimana telah diamankan dalam alinya keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia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 diperlukan suatu situasi dan kondisi yang dapat menjamin terselenggaranya seluruh proses untuk mewujudkan tujuan nasional, cita-cita nasional, dan kepentingan nasional melalui pembangunan nasional. Kedua, membebaskan seluruh warga bangsa ini dari kemiskinan dan kebodohan tidak mungkin dapat diwujudkan tanpa dipayungi oleh jaminan situasi dan kondisi yang aman yang terjaga dengan baik dan konsepsional. Ketiga, Negara kesatuan Republik Indonesia hidup di tengah warga dunia internasional yang harus ikut secara aktif mendukung terwujudnya suatu dunia yang damai, serasi, selaras, dan seimbang dalam pergaulan internasional Oleh karena itu, alirnya keempat ini merupakan tujuan nasional yang pada dasarnya mengelola kesejahteraan nasional dan keamanan nasional yang saling ketergantungan tidak mungkin ada kesejahteraan nasional yang memadai dapat diwujudkan kalau tidak ada keamanan nasional yang terkendali. Demikian sebaliknya, tidak akan dapat dicapai kondisi keamanan nasional yang kondusif dan dinamis tanpa dukungan kesejahteraan nasional yang baik. Harmoni antara keamanan nasional dan kesejahteraan nasional akan mewujudkan ketahanan nasional yang ulet dan tangguh. Suatu kondisi yang aman tidak terlepas dari keterkaitannya aspek geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Oleh sebab itu, keamanan nasional merupakan suatu sistem di mana unsur-unsur yang ada di dalamnya saling berkaitan saling mempengaruhi, saling berinteraksi, dan saling menentukan membentuk suatu kesatuan yang utuh dan selalu diperhitungkan dalam menentukan arah pencapaian tujuan negara. Pemerintah merupakan kunci bagi terselenggaranya proses pencapaian cita-cita nasional, tujuan nasional, dan kepentingan nasional melalui pembangunan nasional yang implementasinya dibagi ke dalam institusi pemerintahan. Aswan utamanya adalah amat konstitusi dan ancaman yang dihadapi dari suatu era waktu ke era waktu berikutnya Karena perkembangan lingkungan yang strategis Dalam perjalanan sejarah, bangsa Indonesia menghadapi berbagai tantangan dinamis yang berubah dari periode waktu ke waktu Yang pertama, mempertahankan kemerdekaan Kedua, mempertahankan integritas wilayah dari perpecahan dalam negeri Ketiga, mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dari pengaruh ideologi komunisme. Keempat, mensukseskan pembangunan nasional. Dan yang kelima, melaksanakan demokrasi dan pemerintahan yang baik dalam pembangunan nasional saat ini dan waktu yang akan datang. Periode waktu tersebut berimplikasi terhadap berbagai upaya perwujudan keamanan nasional dan kesejahteraan nasional. Menghadapi perkembangan lingkungan yang strategis, dengan paradigma baru berupa demokrasi, hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan pasar bebas telah dikedepankan dan dijadikan sebagai norma dan ukuran dalam pergaulan internasional. Hal ini membutuhkan penyesuaian yang cermat dan terukur agar suatu negara tetap eksis, berdaulat dan terhormat. Sementara itu, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga memicu kecepatan perubahan pola kehidupan modern yang lebih rasional spesialistik, dan individualistik yang sangat mempengaruhi pembangunan nasional. Akibatnya, sumber ancaman terhadap keamanan nasional menjadi semakin luas, bukan hanya berasal dari dalam dan atau luar, tetapi juga bersifat global. Sejalan dengan itu, jenis dan bentuk ancaman juga bergeser menjadi ancaman multidimensional tidak lagi mengarah kepada ancaman militer semata tetapi sudah masuk ke aspek budaya, ekonomi, politik, maupun pertahanan dan keamanan. Apa yang selama ini dikenal dengan keamanan dalam negeri sudah menjangkau ke jenis dan bentuk ancaman yang lebih luas, mulai dari kemiskinan, epidemi, kejadian luar biasa permasalahan kesehatan masyarakat, wabah, kepedulian internasional dan pandemi, bencana alam, kerusuhan sosial, seperti antar-golongan, kejahatan, pemberontakan bersenjata, sampai dengan gerakan Spartis bersenjata. Sehingga upaya untuk mewujudkan keamanan nasional tidak dapat lagi berdiri sendiri. Artinya, mendefinisikan konsep keamanan nasional tidak dapat hanya dibatasi pada pengertian tradisional yang hanya berorientasi pada alat pertahanan dan keamanan negara saja. Namun, keamanan nasional harus dipandang sebagai bagian integral dari berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan negara atau kita bisa meningkatnya, ipolexusbud hankam Dalam hal ini, keamanan nasional menjadi berkembang mencakup pertahanan negara, keamanan negara, keamanan ketertiban masyarakat, dan keamanan insani Indonesia sebagai negara berkembang harus membina kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan perkembangan global yang setiap saat dapat menyebabkan tidak kondusifnya keamanan nasional semenjak era proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai dengan saat ini pemerintah Indonesia bersama segenap komponen bangsa lainnya berdasarkan undang-undang yang ada telah berupaya menjaga stabilitas keamanan negara dari berbagai ancaman yang dihadapi di era reformasi, berbagai produk undang-undang tentang keamanan sebagai penjabaran pasal 26, 27, dan 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah digunakan sebagai dasar untuk menyelenggarakan keamanan nasional. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, belum terdapat klausul yang menyatakan secara tegas adanya sama dan koordinasi yang bersifat mengikat di antara aktor-aktor penyelenggara keamanan nasional. Di sisi lain, lembaga atau departemen lainnya, berdasarkan pejabat Pasal 31 Ayat 5, Pasal 32, Pasal 33 Ayat 2, Ayat 3 Ayat 4, dan Pasal 34 Ayat 2 dan Ayat 3, masih mengedepankan pengelolaan dari aspek kesejahteraan, belum memungkinkannya untuk ikut berpartisipasi dalam mewujudkan stabilitas keamanan negara sesuai dengan bidangnya masing-masing menghadapi ancaman yang ada. Kondisi ini menimbulkan berbagai kelemahan dalam koordinasi dan sinergi antar aktor-aktor maupun kebanggaan sektoral serta kepedulian masyarakat. Dihadapkan kepada tuntunan kebutuhan, perkembangan ancaman dan perkembangan dengan strategis, maka penyelenggaraan keamanan nasional oleh komponen-komponen yang ada memerlukan penyesuaian dan penyempurnaan perangkat lunak dan perangkat keras untuk penyusunan sistem keamanan nasional yang komprehensif. Pertanyaan selanjutnya adalah Bagaimana dasar sistem pertahanan dan keamanan negara kita? Mari kita buka undang-undang dasar kita Sistem pertahanan dan keamanan negara kita telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 30 ayat 1 sampai dengan 5 Ayat 1 berbunyi Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ayat 2 berbunyi, Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh tentara nasional Indonesia dan kepolisian negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Ayat 3 berbunyi, Tentara nasional Indonesia terdiri atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Ayat keempat berbunyi, Kepolisian negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Dan ayat yang kelima berbunyi susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Pertanyaan selanjutnya adalah sistem pertahanan dan keamanan negara kita bersifat semesta. Bagaimana maksudnya? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan gambaran bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau bisa disingkat dengan SIS HANKAM RATA Penyelenggaraan SIS HANKAM RATA didasarkan pada kesadaran hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur Untuk memudahkannya, sishan merata memiliki tiga ciri Yang pertama, kerakyatan Kerakyatan ialah orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat Ciri yang kedua, kemestaan Kemestaan yaitu seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan. Dan ciri yang ketiga adalah kewilayahan. Kewilayahan adalah gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Posisi wilayah Indonesia yang berada di posisi silang yaitu diapit oleh dua benua dan dua samudra. Di satu sisi memberikan keuntungan, namun di sisi yang lain memberikan ancaman keamanan yang besar, baik berupa ancaman militer dari negara lain maupun kejahatan-kejahatan internasional. Selain itu, kondisi wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan dengan ciri wilayah Nusantaraan tentu saja memerlukan sistem pertahanan dan keamanan yang kokoh untuk menghindari ancaman perpecahan. Dengan demikian, sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta merupakan sistem yang terbaik bagi bangsa Indonesia Kemudian pertanyaan selanjutnya Usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia Baik sebagai TNI, Polri, maupun sebagai masyarakat sipil Pertanyaannya adalah Bagaimana tupoksi atau tugas pokok dan fungsi TNI dan Polri? Ya, yang pertama adalah Polri, atau Kepolisian Republik Indonesia. Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Adapun tugas pokok kepolisian: yang pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; yang kedua, menegakkan hukum; yang ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan fungsi polri: yang pertama, fungsi perlindungan; yang kedua, fungsi pengayoman; dan yang ketiga, fungsi pelayanan. Untuk menjalankan tugas kepolisian Republik Indonesia maka Polri memiliki kewenangan Yang pertama, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan Dua, melarang setiap orang meninggalkan atau masuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan Biasanya di sekitar TKP ada polis lain atau garis polisi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 keempat pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa dan yang kelima menghormati hak asasi manusia. Kemudian tugas pokok dan fungsi TNI. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara Sedangkan fungsi TNI yang pertama penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa Yang kedua penindak terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Dan yang ketiga, pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Nah, slide terakhir, mari kita simpulkan secara sederhana. Apa yang harus dibela? Yang harus dibela adalah keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan segala aspek yang dimilikinya termasuk sumber daya alam dan sumber daya manusia itu sendiri kewajiban siapa? yang berwajib untuk membela dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia adalah seluruh warga negara Indonesia baik oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama maupun warga sipil atau rakyat sebagai kekuatan pendukung Pertanyaan selanjutnya adalah dengan cara apa? Bagaimana cara kita membela dan mempertahankan NKRI? Membela negara tidak harus dalam wujud perang tetapi bisa diwujudkan dengan cara-cara yang lain Misalnya ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar yaitu dengan pos ronda atau kamling, sis Sistem keamanan keliling Contoh lain, ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri Contoh lainnya, belajar dengan tekun pelajaran PPKN Contoh lain, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Seperti pramuka, paskibra, PMR, dan seterusnya Contoh lainnya misalnya pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Contoh lagi pengabdian sebagai anggota TNI atau Polri dan juga bisa dilakukan dengan pengabdian sesuai dengan profesi keahlian masing-masing. Oleh karena itu, marilah kita sebagai warga negara Indonesia yang peduli terhadap Keutuhan negara-kesatuan Republik Indonesia mewujudkan tujuan nasional kita, mewujudkan cita-cita nasional kita, dan mewujudkan pembangunan nasional kita, marilah kita berbakti kepada negara sesuai dengan profesi masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat, dan salam Pancasila.